Oke, ini mau kerucut nih yang uh, ukuran standar, deh. kalau ini yang ukuran kecil nggak bisa nih, di mesin ini nggak bisa soalnya terlalu kecil. Kalau ini caranya pertama kita atur uh, press ya jadi yang atas sama bawah uh, tidak sama tinggi ya. yang bawah karena lebih kecil harus lebih rendah harus di setel lebih bawah sedangkan yang atas kan lebih lebar jadi setelnya lebih tinggi nah sana juga sama nah, jadi kalau kita lihat ini besinya miring nih ya ketinggiannya nggak sama tuh. kita tes dulu untuk ditutup apakah bisa ya, kita maunya pressnya sekencang mungkin tapi jangan sampai terlalu maksa jangan sampai apa karetnya putus karena ya, terlalu, terlalu kencang Jadi kita lihat ya, ini besinya miring. Ya, dua sisi miring. Oke. Ya. Ya. Oke, okay. nah ini posisinya kita lihat, ini tingkatannya, ini paling atas, ini bisa sampai 3-4 tingkat di bawahnya tergantung ukuran. Oh kita putar ya, terbalik lagi ya, nah, ini besinya jadi di atas, yang sana di bawah. Nah, nah. Oke, okay. jadi caranya gitu. Nah, untuk ukuran, untuk settingan suhunya, Uh, dan waktunya ikutin muk standar biasa aja ingat nih muknya sudah di coating ya jadi nggak bisa muk yang biasa tanpa coating ya, ini di coating jadi suplin bisa ya uh, kembali ke sini nih terlalu kecil nih jadi nggak bisa ya uh,